teman-teman kembali lagi bersama aku Satrio Prasetyawan dalam channel Rio Satrio guys selamat malam guys ya oke okay, di video kali ini guys kita akan reaction guys dan juga challenge untuk kalian dan diri gua juga oke okay? kita nggak boleh atau misalkan katakan mad angry ya emosi terhadap video ini ya kita ini nggak boleh yang namanya itu emosi sedikit pun ya di video ini guys ini tantangan buat kalian ya ya udah ini videonya ini udah lama sih sekitar 7 bulanan tapi penontonnya udah 10 jutaan wow 10 jutaan cuy namanya channelnya ini adalah snacker ya subscribernya baru 231.000 subscriber wow oke langsung aja kita kita challenge diri kita sendiri kita gak boleh marah sedikit pun ya emosional di video ini guys oke okay? Jangan lupa sebelumkan tonton video ini ya Kita support channel ini Supaya bisa lebih berkembang Dan bikin terus konten yang bisa Mengisi hidup kalian ya guys ya Oke Ayo Bantu dengan cara subscribe Like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya Bantu ya sampai 1 juta subscriber guys Bantu 1 million subscriber I wanna be you Yeah, let's get to be 1 million Oke langsung aja kita mulai Gak usah banyak cincong Oke Gue gak boleh marah Gue gak boleh marah Gue gak boleh marah Yeah I'm ready Derasinya 1 44 menit Guys 1 menit 44 detik Oke langsung aja Kita mulai Reaksinya Oke mulai ya And one, two, three, Let's go Aku Ah Dibanting lagi Ush Hmm. Uh -uh. Oh man. Santai, bro. Ya, dia lagi tahun ya. Hati-hati. Hati, hati. -hati. Gue berusaha menenangkan ini Gue berusaha. Aw, uh. Aduh, kelingking. Lo salah hmm? Lo yang marah deh, Lo yang salah Satu Satu Satu ya Oke Tadi yang di video yang mana Scene pertama Scene mana ya Kalian yang merasa marah Udah emosinya udah terluapkan Ya Komen di bawah Oke Lanjut bukanya pelan-pelan sayangku ya aduh pakai habis disu kan untuk lo megangnya salah Pak D ya lo megangnya salah tuh tuh nih nih nih nih, nih. Ek, bukan ekspektasi lagi nih realita setiap kali kalian makan ya mungkin kalian di uh, antara 80% 20% di antara masyarakat Indonesia yang pernah makan tanpa disengaja kalian makan itu ya maupun di nasi goreng kah maupun di makanan apapun tak yang kalian makan ya pernah nggak kalian ngalamin kayak makan tuh, terus tiba-tiba muncul rambut pernah nggak sih dan tahu-tahu kalian mikirnya gini ya istri gue kan ini kan rambutnya pendek dan sementara istri gue Pakai rudung gitu luar terus ini rambut dari siapa Oke, lanjut. Kita mulai. Lagi. Hmm. Bukanya salah, sayangku. Iya, toilet lagi. Hmm. Hmm. Sakit tuh. Sakit. Sakit tuh. Sakit. Ah, oh, men. Iya, yeah. <laughs> lagi mandi gak ada air. Iya. Oke, terus saya cukup. Daripada gua ya nonton video ini lama kelamaan bisa emosi gua. Lama lama naik darah gua ya. <laughs> aduh, aduh. Kok bisa lagi ya ada orang yang segabut gitu nontonin apa gitu loh? Kayak ini video ini menceritakan rasa sakit semua gitu loh yang kita biasa alami lah di ke, apa kehidupan sehari-hari gitu lah. Hmm, kreatif juga sih dia. Oke okay, thank you sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga ini bisa menghibur kalian ya. Dan bagian bagi kalian yang challenge-nya yang tadi emosionalnya udah berapa dapat berapa, kalian komen di bawah. Oke, okay? aku tunggu jawaban kalian ya. Dan mungkin maybe yang hmm, masih sama sih? Yaitu disclaimer. ketika mencapai 1000 subscriber, kita akan mengadakan giveaway saldo dana sebesar Rp20.000 saldo dana untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang pemenang mendapatkan saldo dana tersebut. Oke. Okay. Um, bagaimana caranya untuk mendapatkan ku saldo dana tersebut? Gampang. Cukup kalian subscribe ya. Bagi orang penonton baru ya, cukup kalian subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan juga ini ya penting ini penting ketika nanti pada saat kalian subscribe ya kalian tonton dulu videonya minimal 5 menit dulu ya setelah kalian minimal 5 menit like comment dan subscribe aktifkan loncengnya kalau tidak kalian kalau misalnya nontonnya cuma satu menit ke dua menit ya habis itu di subscribe kalian akan dianggap spam jadi komentar kalian itu nggak bisa dilihat dari kolom komentarku di video makanya dari itu kalau misalnya kalian tonton videoku dulu guys tonton videoku sampai 5 menit baru subscribe, like, komen oke okay? Inti, ingat intinya adalah kalian tonton dulu kalau misalnya kalian sudah mengikuti apa yang aku sarankan insya Allah komen kalian pasti ada di kolom komentar ya pasti kalian akan mendapatkan saldo dana dan bagi yang nggak mengikuti instruktur saya untuk menonton minimal lima menit ya jangan salahkan saya dong kalau misalnya kamu nggak menang-menang terus ya karena kalian nggak mengikuti instruksiku maunya pengennya aku harus dapat aku harus dapat aku harus dapat ya kalau misalnya kalau keinginan kalian cuma kayak gitu ya gak bakalan dapat men pokoknya intinya kalian ikuti terus instruksiku ya jadi oke okay. gua satrio prasetyawan kamu sendiri cium next time video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.